Lomba sepatu roda Mol... Ini mau ke arah sepatu roda Mau lomba sepatu roda? Ya. Bangun jam berapa tadi? Bangun jam setengah enam ya? Terus langsung mandi, langsung siap-siap Guna semangat, Tuna. Di anak. Oh, dapat medali nanti ya? ya gitu. Oke. Oh. Medali, <laughs> medali? medali itu apresiasi karena Una sudah berani. Ikutan kutan Jadi, itu ya? ya. Oh, yang itu yang dua ya. Tas. <tis> ya seluruh sesudah dan orang mau <karena> ngegas capek? Habis sepatu roda. Langsung jualan dapat duit 2000. Kayaknya emang Kakak Una nih cocok jadi ya. Cocok jadi entrepreneur deh kayaknya nih atau pebisnis. Lombanya sih kalah, tapi jualannya laku. Mẹ <laughs>